Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Leslie Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di TV Hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita, Leslie dan Rizky Bilar.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 Bahagia sekali warga Kunoha dan terusnya memang kita selalu dibikin rindu dengan Abang L. Siang tadi persahabatan kita mendapatkan tentunya kebahagiaan lewat video Abang L yang sedang makan Walaupun matanya belepotan tapi terlihat Abang L ini sepertinya malu banget ya mamam dilihati Masya Allah sehat terus untuk Abang Fatih Doa terbaik pastinya selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslor family Kemudian juga ya di postingan ini pun begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Fira 245 Abang lagi sahur ya teman-teman ini Abang kasih sarang heo eh lupa Abang gimana ya kemarin diajak sama Pak Pak Aduh gini ya gerak tangannya begitu lihat Salvo kemana saya Salvo sama jari tangan Abang mau buat sarang heo katanya tuh masya Allah semuanya pastinya gemes banget ya melihat. Aksi lucunya, BBL Kemudian juga bersama berikutnya Ada Cidukan Vitamin Terbaru hari ini Papa Bilar lagi bersama Rudy Salim dan orang-orang hebat Coming soon, Rizky Bilar katanya tuh Wow, ditunggu banget ya gebrakan barunya Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan semuanya dilancarkan Begitu banyak juga doa bayi Diantarin dari karusan Skolestuampadlar Bismillah, semoga dilancarkan, semoga semakin sukses ya Pak Rizky Bilar, amin. Ada juga tanggapan dari Vira Hartati dua Masya Allah, Bismillah, semoga diberikan kelancaran dan sukses Gak sabar kira-kira proyek ya Tapi tahan dulu biar jadi surprise kejutan Amin Ada juga persahabat, tentunya doa baik diberikan dari Fatima Anaskar kosong, Anaskar kosong Bismillah, apapun itu Semua berjalan dengan lancar dan berkah selalu Amin ya Allah Masya Allah, begitu banyak doa baik mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Kemudian juga berikutnya kita lihat di storynya lansel entertainment ini mengunggah video persahabat ya terlihat bapak bila lagi meeting bareng Rudi Salim. Yuk bisa yuk semangat mudah-mudahan lancar apapun yang dikerjakan oleh Rizky Bilar hari ini. Berikutnya juga persahabat kita mampir di postingan dan keters info lagi-lagi ya kapal kesayangan kita selalu muncul dimanapun persahabat kali ini ada foto Lesti Rizky Bilar disandingkan dengan tiga foto kapal lainnya persahabat jebolan dari Industriar namun aktivitas di bulan puasa yang tentunya kita inginkan buka bersama dengan Leslar, ada masya Allah sehat selalu untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan bahagia terus dan semoga selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di postingannya Lesnar Entertainment mengunggah video, persahabat ya, video vlog LA. Papa B dan BBM lagi nggak burit persahabat ya. Masya Allah, dan tentunya kita juga selalu menantikan, selalu menunggu vlog terbaru dari LE Mudah-mudahan hari ini ada vlog terbaru yang muncul di Lesnar Entertainment. Selalu menunggu, selalu menantikan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya kita mampir di postingannya Bang Rakesh Bang Rakesh satu hari yang lalu mengunggah potret kebersamaan Tentunya bersama sahabat-sahabatnya diantaranya ada Papa Bilar Ini momen ketika bukber di rumahnya Tarik Halilintar di postingan Bang Rakesh ini pun ada komentar dari Papa B disitu memberikan love Masya Allah ada juga tanggapan dari an di disitu mengatakan gue kayak adiknya Torik Halilintar katanya tua Masya Allah bahagia sekali melihat Papa B tentunya silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan semoga persahabat Selalu dikelilingi oleh orang baik juga Selalu mendukung, selalu mensupport Dan mudah-mudahan persahabat ya Selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya Dan apapun yang dilakukan oleh kita semuanya juga persahabat Semoga lancar ya Dan semoga diberikan kemudahan Amin kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info menarik, kabar terbaru, dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.